Assalamualaikum, selamat datang di channel DHCC kali ini aku mau bikin keripik usus ini benar-benar kriuk banget dan tahan lama renyahnya ini bisa banget untuk ide jualan dan juga bisa untuk cemilan sehari-hari nah ini aku siapin dulu apinya kecil aja aku panasin minyaknya yang udah aku tuangin di dalam pan jadi aku siapin dulu ini untuk ususnya ini udah aku rebus dan udah aku cuci nah ini aku Kasih panjangnya segini, karena ini nanti kalau udah digoreng tuh hasilnya agak mengecil. Nah ini udah aku cuci, setelah itu aku mau siapin dulu tepungnya. Untuk tepungnya ini aku kasih tepung tapioca. Untuk mereknya sesuai selera kalian aja. Ini aku kasih kira-kira sekitar 200. 200 gram untuk tepung tapiokanya dan ini aku mau tambahin tepung berasnya 100 gram aja setelah itu aku mau tambahin juga tepung sagunya untuk tepung sagunya ini aku cuma kasih 2 sendok makan agar lebih gurih rasanya Nah seperti ini setelah itu baru aku mau masukin untuk bumbunya aku kasih bawang putih bubuk untuk bawang putihnya ini aku kasih bawang putih bubuk sekitar 1 sendok teh, seperti ini ya. Langsung aja aku masukin, serta aku mau kasih juga bumbu lainnya, yaitu aku kasih roiko. Untuk roikonya, aku kasih satu setengah saset roiko, serta aku kasih baking powder. Ini aku kasihnya satu setengah sendok teh. Nah, setelah itu baru aku aduk-aduk hingga tercampur rata untuk bumbunya. Jadi kalau bumbunya udah tercampur rata Ini nanti sambil nungguin minyaknya panas Buat kalian yang belum subscribe di channel aku Tolong subscribe dulu agar channel aku ini makin berkembang Nah ini udah aku aduk-aduk hingga tercampur rata seperti ini Setelah tepungnya tercampur rata Baru aku mau marinasi dulu Ususnya ini aku kasih setengah saset Royco, Sisa untuk bumbu tepung tadi ya Ini aku aduk-aduk seperti ini hingga tercampur rata Jadi ini enggak aku tambahin bumbu lainnya Cuma aku kasih Royco aja dan aku aduk-aduk Serta enggak aku kasih air Nah setelah itu aku diamkan sebentar Dan ini minyaknya udah agak panasan Jadi ini aku mau siapin dulu Ususnya ini mau aku tepungin Nah ini dia tepung yang udah aku siapin tadi Nah lalu ini ususnya aku peras supaya air yang ada di dalamnya itu benar-benar kering ya Nah seperti ini aku peras dulu setelah itu baru aku masukin ke dalam tepungnya Ini udah aku masukin ke dalam tepungnya hingga kita aduk-aduk aja hingga tercampur rata Dan ini nanti hasilnya benar-benar kering dan kriuk banget Nah seperti ini sudah tercampur rata Lalu aku mau aduk-aduk dulu sebentar Biar tepungnya agak tebalan sedikit Nah kalau untuk hasil yang halus sebenarnya Setelah kita aduk ini langsung aja kita masukin Tapi ini aku masih nungguin minyaknya panas Jadi ini aku aduk-aduk dulu Mungkin ini nanti hasilnya nggak terlalu halus Dan ini aku pisahin dulu Seperti ini ya aku pisahin di wadah agar tepung yang menempel itu enggak terlalu banyak nah seperti ini lalu langsung aja aku masukin ke dalam minyak yang udah aku panasin seperti ini Nah untuk hasil yang halus sebenarnya dari tepung pertama tadi langsung kita masukin ke dalam minyak tapi ini tadi gara-gara masih nungguin minyaknya kurang panas jadi ini nanti hasilnya mungkin enggak terlalu halus kalau gelembungnya agak menyusut kayak gini lalu kita aduk-aduk aja hingga semuanya mateng dan kecoklatan ya Nah ini aku aduk-aduk dulu tungguin hingga gelembungnya ini benar-benar udah berkurang dan enggak ada nah seperti ini supaya hasilnya tanak dan nanti juga kriuk ususnya ini aku tungguin dulu sampai kayak gini Benar-benar gelembungnya ini udah hilang Dan ini baru aku angkat Ini tandanya ususnya udah mateng Dan ini udah kering Aku tiriskan dulu Ini hasilnya benar-benar bagus banget Udah kecoklatan Jangan terlalu gosong juga untuk menggorengnya Dan ini aku mau masukin yang kedua kalinya Nah ini dia untuk menggoreng usus ini sebaiknya minyaknya banyak dan benar-benar panas ya agar hasilnya itu maksimal Nah ini gelembungnya udah habis, udah nggak ada gelembung-gelembungnya Tinggal sedikit itu aja, ini aku sisihin dulu biar matengnya merata Lalu aku angkat yang udah nggak bergelembung kayak gini ya Ini benar-benar udah mateng dan benar-benar udah kering banget jadi terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum Jangan lupa like share dan komen ya Selamat mencoba